Assalamualaikum sobat health. This is one minute. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tentang fungsi sumsum -sum tulang belakang. Definisi sumsum -sum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan tempat diproduksinya sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Tanpa sel darah yang diproduksi di sumsum -sum tulang belakang, tubuh Anda tidak akan berfungsi dengan baik selanjutnya fungsi sumsum -sum tulang belakang. Fungsi sumsum -sum tulang belakang memainkan peran penting dalam berbagai aspek fungsi tubuh. Contoh dari fungsi sumsum -sum tulang belakang yang utama yaitu, yang pertama, fungsi sumsum -sum tulang belakang sebagai pembawa sinyal dari otak. Lalu sumsum -sum tulang belakang menerima sinyal dari otak yang mengontrol gerakan dan fungsi otonom. Yang kedua, fungsi sumsum -sum tulang belakang sebagai pembawa informasi ke otak. saraf sumsum tulang belakang juga mengirim pesan ke otak dari tubuh, seperti sensasi sentuhan, tekanan, dan nyeri. Yang ketiga, fungsi sumsum -sum tulang belakang dalam respon refleks, yakni sumsum -sum tulang belakang yang dapat bertindak secara independen dari otak dalam melakukan refleks motorik. Salah satu contohnya adalah refleks patella yang menyebabkan mutu seseorang tanpa sengaja tertekuk saat diketuk di tempat tertentu. Yang terakhir, fungsi sumsum tulang belakang ini mengirimkan impuls saraf untuk gerakan, sensasi tekanan, suhu, nyeri dan lain sebagainya. Sekian dari video pembahasan mengenai fungsi Belakang, apabila ada pendapat, saran, dan pertanyaan, bisa komen. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih.